Hari ini akan memusikkan ini Akan as Asli, Bunda, acs cowok- cobotan ini kenapa Ini masih tutupan Biasanya pada kotrinya kelihatan kalau yang KW seperti ini Untuk ini Lubang Ini masuk olinya Ini berbandingan berarti depan belakang ya klopisnya yang kawi sejajar kalau enggak sini oke terima kasih petenis ini kan baru mulai beberapa oh ya ini harganya 80.000 ya harus pelatuknya ini ini copotan CS ban terima kasih